nikmat rahmat dan karunia dari Allah kita diberi kemudahan dan kelonggaran untuk melakukan bagian dari ibadah kita kepada Allah sholat subuh dengan berjamaah dan tolakul ilmi mendengarkan nasihat mempelajari ilmu-ilmu din al-islam untuk agar kita ini menjalani hidup sesuai dengan Islam, mengikuti petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, kita lanjutkan hadis nomor 15 dari urutan Baul aniyah wa'an ummi salamata radiallahu anha kala berkata kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrobu fi ina'il fituh orang yang minum ada wadah perak. Wadahnya itu terbuat dari perak. In nama yujar sesungguhnya dia itu yujar Ada suara itu suara enten nih itu suara nih nih nih nih nih nih nih nih suara nih nih nih itu insan, dah Di, suaranya itu tersengat. Ti pada perutnya. Jahannan, neraka jahanam. Neraka alaihi hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim jadi sebutan di dalam kitab-kitab hadis itu ada mutafakun alaih itu maksudnya hadis sahih yang diriwayatkan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa minum makan menggunakan wadah yang terbuat dari perak dan yang semisalnya tempat atau wadah itu dari emas itu hukumnya haram tidak boleh nah ini biasanya kalau orang diberi kenikmatan berlebih dari orang itu diberi nikmat dunia berlebih bisa ini dan itu sampai perabot perapot perkakas-perkakas atau yang ada pada dirinya itu, itu menggunakan sesuatu yang mewah termasuk kemewahan itu mempergunakan memanfaatkan emas dan perak. nah kalau untuk perempuan sebagai perhiasan tidak menjadi masalah laki-laki itu dilarang kemudian larangan ini hukum haram ini juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan kalau wadah-wadah baik itu untuk minum atau makan sihat atau alkohol jadi piring-piring atau gelas-gelas itu kalau terbuat salnya itu dari emas ataupun dari perak maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu Demikian juga bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang menggunakan perhiasan emas ataupun perak itu juga dilarang. Ini sebagian dari kalangan muslimin karena merasa punya, merasa ada, merasa mampu pun ndamel kalung. Kalungnya dari emas atau dari perak atau jam tangan dan lain sebagainya ini dilarang karena apa di hati sebelumnya sudah kita dapati keterangan kita ini harus menyelisihi perbuatan orang-orang kafir orang-orang musyrik itu adalah untuk mereka jadi kalau orang-orang musyrik itu tidak terikat dengan syariat tidak terikat dengan hukum-hukum Islam ini sehingga mereka menghalalkan perkara yang diharamkan di dalam Islam ini. Jadi tidak diperbolehkan di dalam Islam ini. Di hadis sebelumnya sudah kita pelajari. La tasrabu fi aniyatid dahab walfidda wa la ta'kulu fi siha hima fi siha fiha fa innaha lakum fid dunya fa innah lahum fid dunya wa lakum fil akhirat. Kalau untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang beriman, itu disediakan oleh Allah nanti di akhirat, emas dan perak Sedangkan eh, di dunia ini untuk orang-orang akhir. -orang Sa'inaha lahum Karena itu adalah untuk mereka di dunia. Nah disitu menunjukkan pengharaman, pelarangan dari mempergunakan wadah-wadah atau bejana-bejana, emas ataupun perak. Jadi untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh gelasnya emas atau perak, piringnya emas atau perak, ini dilarang. Nah, di antara hikmahnya dari hadis yang kita pelajari ini adalah bahwa kaum muslimin itu tidak menyamai dan menyerupai orang-orang musyrik. Justru di dalam hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Khaliful musyrikin, jadi selisihlah orang-orang musyrik. Khaliful Yahud selisihlah orang-orang Yahudi, diantaranya orang-orang Yahudi itu mereka tidak sholat menggunakan selandal mereka dan khafwa mereka maka di dalam hadis, kalau kita melakukan safar, melakukan perjalanan menyelisih orang-orang Yahudi kalau kita sholat, boleh kita pakai khaf boleh pakai kaus penutup kaki pak kakinya ditutupi pakai kaos kaki atau pakai sepatu itu boleh jadi sholat pakai penutup kaki pakai sepatu boleh nah cuman kita lihat masjidnya jadi kalau kita di perjalanan kita berhenti di satu tempat kita bikin tempat sholat beralaskan tanah gitu boleh kita sholat pakai sepatu boleh juga kita sholat, kalau di masjid-masjid ini boleh kita sholat pakai nopok kaos kaki. Kalau orang-orang Yahudi tidak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Qaliful Yahudi, gitu. selisihlah orang-orang Yahudi. Di dalam hadis yang lain uh, Amr bin As, Amr bin Su'ad, gitu. dari bapaknya, dari kakeknya itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli wa mu ala. Jadi Rasulullah itu sholat kadang juga tanpa pakai serandal atau kaf, tapi juga kadang-kala itu Rasulullah itu pakai serandal atau kaf modern ini. Ikutlah jangan buat nanti sholat namul sepatu ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kita pakai kaos kaki atau apa itu, itu boleh sholatnya. Wudhunya bagaimana? Tidak usah dilepas tidak apa-apa. Wudhunya itu tidak usah mengusap kakinya, tapi yang diusap adalah di atasnya, di itu punggung kakinya, bukan bawahnya. Nah kemudian di dalam hadis yang tadi kita bacakan, kita pelajari ini. Jadi, menunjukkan sama dengan hati sebelumnya, tari musyrof vina infido. Jadi, haramnya minum menggunakan wadah dari era demikian juga wadah dari emas dan nas syariat. Ya, dalil-dalil syariat ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu. Ah, mengajarkan kepada kita agar kita ini hidup dalam keadaan merasa cukup mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak hidup dalam keadaan berlebih, lebihan atau israf melampaui batas ini perlu kita pelajari benar persoalannya kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah Biasanya kalau orang itu bergelimpangan dengan kenikmatan, itu akan berbuat isrof, melampaui batas. Kenapa? Karena merasa ada, karena merasa punya, karena merasa menggenggam sesuatu yang bisa dipergunakan untuk keperluan-keperluan dan keinginannya sedangkan kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah, mempergunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk satu menjadikan kita ingat kepada Allah, dua menjadikan kita bertambah syukur kepada Allah, yang ketiga menjadikan kita bertambahnya dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana kalau kita pakai-pakaian tujuannya apa kita berpakaian sampai kita sebagian kaum muslimin karena merasa punya dan ada beli baju saja setengah miliar Masya Allah berapa iya toh? iya ini para artis, para artis nih baju ini pinten kita niko ini para artis nama baju satu setel pinten kira-kira tidak -kira. hanya ratusan ribu, jutaan bahkan juga ada yang miliaran miliatan masya Allah setel setengah miliar masya Allah kalau jendangan tumbas setel satu nanti wih, telung satu sewu wih, telung satu seowu wah, wah, wah, wah, wah masya Allah nah kita diajari, tidak perlu kita berlebih-lebihan, kebutuhan yang kita perlukan adalah yang pokok, yang sekunder selama itu memang sesuai keperluan boleh, tapi kalau itu hanya untuk keinginan untuk keinginan-keinginan, nah ini nanti akan jatuh pada perkara israf nanti melampaui batas Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 81 har. kalau pakai baju-baju, tujuannya apa? untuk melindungi kalian dari panas kalau pakai baju, baju-baju itu bisa digunakan untuk menjaga, melindungi dari panas. Demikian juga menjadi pelindung bagi ding, dingin, panas dan dingin. Tujuannya itu. Jadi kalau kita ini berpakaian, prinsipnya yang pokok-pokok. Yang pokok-pokok tidak, tidak tidak perlu kita ini berlebih-lebihan, temen. Milih model, akhirnya model-model-model jadi macam-macam jadi pokoknya apa kita berpakaian pentingnya apa kita ini berpakaian demikian juga kita punya rumah pentingnya apa kita punya rumah yang pokok itu apa sehingga sebagian dari kita kaum muslimin kadang rumahnya itu diberi sesuatu yang isroh berlebih lebihan yang sebenarnya tidak diperlukan kalau memang itu diperlukan dan dibutuhkan itulah yang namanya zuhud zuhud itu hidup sesuai dengan keperluan, bukan untuk nuruti harap nuruti keinginan nah termasuk dalam kaitan bab ini itu kalau Rasulullah SAW melarang mempergunakan emas dan perak karena itu adalah uh, kehidupan yang mewah dan itu bagian daripada kemaksiatan Akibatnya, itu saya semua, ada bijakanan, dijauhi, sultan, murai pun Akibatnya, itu akan ada akibat di akhirat nanti, bagian dari siksa jahanam di lambungnya. Nah, kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana akibat, bagaimana seksaan di dalam neraka jahanam itu gara-gara mempergunakan wadah dari emas dan perak lalu dimasukkan ke dalam perutnya baik makan ataupun minumannya itu bagaimana uh, seksa neraka jalanan nah, kita tidak uh, perlu untuk mempertanyakan bagaimana seksaannya karena itu adalah bagian perkara roh ibman nah, seperti di dalam hadis kalau orang itu mengambil hak milik tanah saudaranya hanya satu jengkal saja satu jengkal hanya satu diambil tanpa alasan yang benar maka nanti dia akan dikalungi tujuh lapis dari bumi bagaimana? wa'u'ahu alam seksaan yang sangat berat nah oleh karena itu di dalam hati sini sebagian ulama-ulama itu mengambil pelajaran bahwa annal jazaa' yakunu mufaqqan bil amal balasan itu sesuai dengan pada amalnya fa hadzal ladzi at'a nafsuhu hawa wa tamata'a bi syarabi fi maka ini orang yang mengikuti hawa nafsunya memperturutkan hawa nafsunya memenuhi keinginannya sehingga dia itu bersenang-senang dengan minuman atau makanan biina ilfitoh wajah dengan wadah dari emas ataupun perak ya tajar maka dia akan menelan dia akan meminum dia akan masukkan air di neraka jahanam masya allah itu disebabkan karena waktu di dunianya itu bersenang-senang hidupnya untuk memenuhi keinginan-keinginan dan itu bagian daripada kemaksiatan sehingga orang yang demikian itu istahalat bil maksyafid dunia berlezat-lezat, bersenang-senang dengan kemaksiatan yang ada di dunia sehingga akibatnya itu demikian rupa hanya gara-gara apa? -gara, mempergunakan wadah dari emas ataupun perak. Demikian juga kalau kita lihat di hati-hati yang lain. Persoalan-persoalan yang tidak dipenting-pentingkan untuk diperhatikan itu bisa menjadi penyebab kecelakaan dan kebinasaan nanti di akhirat. -akhir. Misalnya kalau kita ibadah, kita berwudu, karena tidak dipenting-pentingkan, sikutnya tidak tersentuh oleh air wudhu kemudian apapun gigi uh, tumit-tumitnya juga demikian kemudian sebagian meremehkan uang sedikit aja kok itu akibatnya besar nanti di akhirat -akhir. bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi SAW dan mudah-mudahan kita mempelajari hati-hati ini uh, bisa istiqomah dan berterus-terusan karena penting sekali kita membaca hadis, penting sekali kita mengerti hadis, penting sekali kita itu mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku luqoh hadza wa astakhiru billahi wa Alhamdulillah. Allahu a'lam. Cekap nggih? Subhanaka rabbiham tikasyadu